Aku tunggu Aku yuk kita <tangan> Terima kasih. Yuk kita siapa om om om Galeng, bukan hanya sekedar vidi. Galeng, ngabatin malin, cari yang asik jangan bening -bening. Ya, hey. ya. <laughs> yang bening yang Kok konsumsi sponsor, sponsor Ayam I ada